teman hey. apa ini apa ini apa ini? apa ini jadi kayak apa ini? Apa, ini? apa kita ulas nih cari kebi kita? Anu kita pakai anu Rakan. Rakan. pakai rakang ya. Ya. Eh, itu merasa aku aduh anu ada, ada. ada punku cari, cari dulu. pakai itu aja kita bisa eh, coba di rumah di sini loh. Oh iya lah, semalam tuh aku yang main di rak semalam Kada ingat mandak Aduh, Ay. iya dah, baru-baru kada tahu aja Aduh lah, kemudian lah Mula iya dah Iya Mula dah Padi nggak tau kemana? Lu ada kemana? Nyaman tuh, itu mulai untuk hal itu lah Beda loh, ada jaman bambu Iya iya dah tiba tadi Wah ini kali nih bulahnya ini kayak ah, harus diandul, bujur-bujurnya raut Terlalu aja hmm, Semalam aku ini tertawa, aku kakak ada ma, kada mandak semalam nih. Iya, ikan semalam tuh ada semalam aku lihat di Ii. situ. <tuk> iya. kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur Kalibari nih bulah, nah, nah. Hayat sih, ini tipisnya patah. Astaga! Eh, kemana nih, gam? Pertanggung jawab, banar. Udah <tuk> empat nih, kameran. Cimana itu? Gak di <tuk> sini lah, bulah ini. Nah, ini datang di baju pulang. Surah kok berhenti baju jual ya sih. Wah, semalam maghrib, udah sempat, bulah. Ini, ini, nah gila, patah ya. nih nah. eh, datang nah, nah, nah. Ada ya sini, nah, eh, kayak nah, nah, lah Kekam ini, jumpa nah. <tik> anak <Aduh>, hai <tik> Mana ada di dapat kita kian Eh. Uh. Wah, oh. aja oh. aja. Kan <tuk> kata <tuk> aja aja. jam perahu enggak ada Gerak ya? ah. oh. uh. uh. oh. oh, habis banyunya. itu dan melihat melihat aku tahu Ya, Belum-belum. Ini juga ah tuli, tuli. Kenapa Orang tuh, bikin susah aja <tuk> mau empati. Apasih ini, nah, lapor aku lah. Ya, Pak, kita lihat, ikat. Lihat tadi, Jangan di belakang, nyala Eh, ini ada Ayo, Wah, Jom. dan dapatnya. Oke. selar-selar. apa dulu? tahan itu napa nah itu yang ditahan nah. oh. apa yang ini apa ice karena ada isinya ada aku <tahu> yang sedang sedang aja punya ada lagi gak bisa melihat apa yang kau ini ada, ada, ada, ada, ada, Saya lagi udah mau lihat tahu apa isinya apa Bisa kan ikan? Nah. Nah. Angkat dah lagi dah.